untuk kamu para youtuber pemula yang ingin jadi youtuber profesional video ini menjadi layak untuk kamu simak tetapi jika tidak silahkan kamu skip video ini menjadi youtuber terlihat seperti mudah namun faktanya diperlukan upaya yang konsisten untuk memupuk channel kamu supaya berkembang selain itu juga ada faktor keberuntungan yang menyertainya Berikut salah satu pengalaman YouTuber yang dikutip dari channel Ruang Giri. Jadi, sebagai seorang YouTuber, ketika kita sudah diterima, monetize, monetisasi, sudah dikonfirmasi bahwa di YouTube, di channel YouTube kita itu akan tampil iklan, itu baru langkah awal, teman-teman. Baru langkah awal atau pintu-pintu kita untuk menjadi seorang YouTuber baru dibuka. Jadi bukan berarti ketika kita sudah diterima monetize, kemudian kita bisa berleha-leha, bisa bersantai-santai. Salah besar. Justru itu kita harus lebih bersemangat, lebih sering membuat konten dan mengupload video di Youtube. Karena ketika kita sudah diterima monetisasi, itu kita tidak serta-merta langsung mendapatkan uh, uang dari Youtube, tapi kita harus tetap mengejar viewer dan subscriber jadi semakin banyak subscriber otomatis akan semakin banyak viewer dan semakin banyak viewer maka akan semakin banyak uang yang akan anda hasilkan jadi untuk menjadi youtuber sangat diperlukan kesiapan mental semangat kreativitas dan konsistensi kamu dalam membuat konten jangan pikirkan jelek atau bagusnya konten yang dibuat nanti seiring berjalannya waktu kamu akan menemukan karakter tersendiri bagi konten channel kamu Jadilah dirimu sendiri, bentuklah karaktermu, rancangkanlah hidupmu Jangan dirancang orang lain, dan tuangkan idemu dalam konten kamu Saya akan ajak kamu, mendengarkan sharing dari motivator ternama di Indonesia Bapak Mario Teguh, tentang merancang hidup kita Silahkan menyimaknya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 bisa 40 tahun, bisa 50 tahun, 60. kok 50 tahun sukses? Wah, ya, untuk orang biasa 400 tahun. Kalau ini 60 tahun mencapai yang dilakukannya, tapi kebesaran dari yang dicapainya membutuhkan orang biasa yang nggak fokus 400 tahun. Itu namanya sukses semudah mungkin. Gampangnya ya memang, oke okay, 30-an sudah sukses. oke. Okay?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 akan hidup di seluruh dunia. Dia katakan saja backpacknya waktu tidur dicuri di kereta api, oke? Okay? Paspor hilang, bajunya tinggal baju yang dipakainya, uang nggak ada. Dia kelaparan jalan di kampung di negara yang tidak dikenalnya, tidak ditahuinya bahasa nggak kenal. Dia lihat sekelompok anak muda main bola, dia lihat di lapangan. Dia sebagai seorang yang ahli dia bilangnya anak-anak ah, masih amatir ini mainnya gitu kan, gitu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 Mas tendang, Mas. Waktu tendang dia udah jalan. Kan dia mau cari kedutaan. Kok Tendang itu nggak lihat lagi jalan. Masuk, apa yang dilakukan? Ikut kejar. Ikut kita, ikut kita. Ikut iya, kita. Mana? Ikut ke aja. Gitu. Ikung nggak persif aja gitu kan nah itu loh. Diperebutkan kan? Dia bilang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 The band K-pop kediri, gitu. You know? you know? Itu bisa. Dan jadi kalau gitu, sukses harus direncanakan, dan rencana terbaiknya adalah kualitas pribadi Anda. Ito. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di waktu saat kita telah menjadi youtuber profesional. Amin.